Kok okay bisa kamu udah Oke guys, jadi kita bakal main FF lagi karena saya lagi bosan. Dan sama orang aneh gitu kan. Sama orang aneh. Oke, masih di sana saya Dr. Thompson. Mayin. Mantap sekali ada sekian pura pas obrol biasa gitu ngaku ngaku apa nggak sampai aku daripada Dion HP-nya epic iya ini aku apa coba kalau aku apa coba HP-nya HP-nya kentang mati duluan bayangkan aja nama bapak, bapak nama, bapaknya. nama bapaknya bukan Bugi nama depannya Masuk, <laughs> eh minta minta <laughs> jangan jalan dulu Satu, jalan dua, uh. Banyak, Salah, salah, bi -salah bi. Aduh, marah, nah, aku yang nentuin oh. ya. Aku ikut Kita coba ya. Bu. Lain hal You? ya yuk kalian nengato malah kesana eh jangan kesana itu lo ketawuri tuh ya udah udah udah udah <laughs> ngasih kamu nanti wah enggak aduh biang nafas dalam danger kita guys <laughs> <laughs> e, eh cepetan mah cepetan mah ini aja si yuk ke el tapi salah satu orang aja ya aku aku aku tak kita coba ya kita uji. sakit sakit apa yang paling sakit ke nv ke nv entah ya. apa pi? hanya orang-orang yang bodoh yang kena ketcon. ke nv ke nv pi penyakit apa yang paling sakit? eh uh, nggak tahu. udah diam penyakit sundi rian. oh, <tuk> oh aduh betul lah betul lah. Ya, kan? Fakta, fakta, fakta Eh, jangan diambil, jangan digantung Eh, jauh tenang lagi Ayo, jauh tenang lagi Deon. Apa? Deon binatangan ini Aduh, tolong Deon. Deon. Deon Deon Sabar, sabar, sabar Deon Ini masih jalan, perupayaan masih jalan Deon Tolong oh, Orang malah ke Deng Jangan Deon mengperupayaan, jangan ke Deng nah, cepetan, oh. Anak binatang emang mati nih Udah Allah, Allah, Udah Cabut aku Diambil Ripot-hipot-hipot ripot. oh, oh, oh, oh, Eh Mati Mati Ajab. Ay, ajab. Ay, ajab. Ay, ajab. oh mati turun dua aja turun naik turun, ay, turun. Ay, ay, aku. anda kena ajab, bayangkan aku selamat ayo, selamat ayo, ayo. anda kena ajab. selamat ay, siapa ay, lagi ayo, gunawan ini Ivan gunawan siapa Ivan gunawan oke lagi satu lagi Kemana, Yuk? Asih, kalau di apa kita aku okay, okay. Oh, ada, Ayo. Ayuh, cepetan, yuk, yang area, area, area, area. Hmm. Biar yang menjaga area Waduh, malah kacau, mati nggak aku? Masih aman? Wu, nah, wow, siapa yang ngasih aku? Siapa yang ngasih ini? Makasih ya yang, mati, yang ngasih ini ya. Aku ke B ya? Iya, aku ringkih lagi. no, no. Tolong, diffuse, diffuse mah, diffuse. Diffuse mah, bong meh, tolong. Diffuse. Ah. Oh. Ancokin, mah Cina kan lah ngawur. Iya. Iya, ini susul pasang nih. oh Enggak, Enggak, enggak musuhnya. Alah kena kena jam sekarang. Tolong. Dibes semua, Cuk, musuhnya, Cuk. B-nya di, di B semua, dibes semua. Bom, musuhnya dibes di semua. Oke, okay. belakangmu, belakangmu, belakangmu nah sip sip sip nasib, oh, ya, kok kena lu nasib, nasib, nasib, nasib, mati nasib, nasib, yon nasib, nasib, nasib, nasib, yon bisa yon bisa nasib, nasib, nasib, yon nasib, bisa, yon, bisa, yon. nasib, yon, yang ditembak sekalian nasib, nasib, nasib, nasib, nasib, nasib, nasib, nasib, nasib, nasib, nasib, nasib, nasib, nasib, nasib, nasib, nasib, nasib, nasib, nasib, nasib, nasib, Aku hmm. beli. Kita ke awal, Mama. Mama. Ala bisa. <laughs> Wah, Jaina pin juga. Gak mau ngomong. Apa -apa hmm, mampus ini. tadi dibilangin ini. apa, Mampus Postit tembak sama orang. Gina tuh sama Mak ini tuh. Oke, lanjut satu. Ta. Ah, Oke, lanjut. Oh, Selamat datang kalian Oke, di sini. Oke, di. Tunggu. Tunggu, tunggu, ya. Mantap. Tonjot, oh. tonjot. Di en di en. Enani. Nani. Nani. Aku mau nyerped. Nih, Halo. Aku ngintip loh. Hu uh, ya. Gak ada orang. Aku kalau dia kita menang ya? Iyalah. Oke Masa, siap Masa meledak kita kalah Is 25 detik lagi wo oh, Woyoh Hati-hati bro Mudah-mudah kayak gini aja Nuut. Kita selesai Pokoknya tinggal dipasang Jagain juga Woh Dah positif Positif Positif <tuk> Waduh uh, positif. Tolong Nyebut aja, nyebut aja. Udah, udah positif Positif Menang ya. Positif di end, Menang Udah Dn Gak apa-apa Udah Wah Ayo, aku setir. Yuk, kemana? Bangsat! Bahaya, aku nyentik nih. Walaupun aku ada SIM, ayo lo, lo kamu jatuh. <laughs> kamu udah naik. Halo, halo, bahaya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, nyusul hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, itu itu lo. Buat? Ya, bertiga Eh, ini, Pak, Ada gambarnya mbak Anda? Woi! Woi! Tolong. Tolong. Tolong. Aku nyangkut, <laughs> tablakin, dan uh, ayo, ayo, ayo, yo, antek, ayo, aku naik motor, aku naik motor. <tabla> Mas rumah dia, Cok! Iya, Cok! Wah! Buah! Pakah, <tuk> <tuk> Cok! Hahaha! Hahaha! Namanya deket! Mana, Cok? <tuk> Wah! Ngekil! Ayo <Ayah> nyampak <tuk> Iya, udah yang tinggal 6 lagi wah sama kan pian goblok hajar hantam terus hantam terus tuh wo sekarang dia cok sekarang dia cok sekarat sekarat dah Oh ya. Oh ya. Oh, ya. oh ya, oh ya, ya, ya. ya, ya.